Baik, Alhamdulillah. Maka kita pun uh, sudah pun menamatkan bahagian di dalam kursus ini, di dalam modul kali ini iaitu berkenaan dengan sifat huruf pada modul ketiga ini. Maka kita, saya rumuskan secara mudah sifat huruf ini dibahagikan kepada dua. Kesemua sifat ada tujuh belas dibahagikan kepada dua. Sifat sepuluh sifat mempunyai lawan. Lima, lawannya yang lima menjadi sepuluh. Tujuh lagi sifat yang tidak ada berlawan. Kita mungkin terfikir apa maksud dinamakan dengan sifat? Kenapa satu huruf boleh ada banyak sifat? Kenapa satu huruf cuma satu makhraj? Kalau kita sebut dal, makhrajnya satu. Kenapa satu? Kenapa sifat banyak pula? Kita bayangkan, huruf-huruf ini adalah individual, manusia. Manusia mempunyai banyak sifat. Orangnya satu, saya sendiri. Tetapi mungkin saya tinggi, mungkin saya gemuk. Mungkin saya begini, mungkin saya begitu Itu dinamakan sifat-sifat untuk diri saya Tetapi orangnya tetap satu orang Orangnya sendiri Okey? Itu yang kita fahami daripada Mahraj Setiap huruf ada satu mahraj Tetapi setiap huruf mungkin mempunyai lebih daripada satu sifat